Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dan kabar baik Seputar Lesler tentunya Baiklah persahabat Lesler Dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita lihat persahabat ya Ada momen spesial Abang Fatih digendong dengan Kak Sony. Kak Sony ini persahabat ya Salah satu yang dimana saksi Wow Saksi kebucinan Leslar, persahabat ya Yang selalu memberikan asupan vitamin bahagia Untuk warga konoha Kita simak, persahabat ya Momen ini pun Direpost oleh akun Leslar al Underscore FC Ada kalimat caption yang dituliskan Abang with uncle Yang jadi saksi pandanya PDKT di BTS Video klip KDI Tuh, persahabat Katsoni ini, persahabat ya Adalah salah satu orang yang jadi saksi Bunda Lesti dan Papa Bilar Saat PDKT persahabat ya Coba kita simak Diunggahan Kak It Bitterty Betul sekali persahabat ya Terpantau terlihat tuh Kak Sony. Ini adalah salah satu orang persahabat yang selalu menyuguhkan vitamin bahagia Momen di saat PDktT-nya Leslar Aduh melihat keromatisan kekiutan Yang selalu diperlihatkan oleh Leslar ini Masya Allah banget ya Masih PDKT saja mereka sudah se ini Masya Allah Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Ajak Om Soni main Uno bang, kasihan dia pernah main Uno tapi jadi nyamuk di antara dua orang yang tiba-tiba nyaman. Wow, Masya Allah. Dan kita lihat persahabat, di postingan ini pun dibanjiri komentar hingga respon yang diberikan. Dari Yuniyah Sari mengatakan, Masya Allah, jadi inget di masa itu, katanya itu langsung flashback ya warga Konoha. Ada juga tanggapan dari Emma Anaskar Maulia 81. Gua ingat di sini, pas Sony dikasih kiss, jauh terus jabat tangan, eh abang Bi juga kepengen salaman sama Bunda Lesti. Itu ya ini adalah momen saat PDKT-nya Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar. Dan kita lihat juga bersahabat, kita flashback ke video dimana momen saat Papa Bilar salaman sama Bunda Lesti, dan... Di momen ini pun persahabat ya Bunda Lesti menjabat rambutnya gorgeous kariski Rizky make up <laughs> ini sih cute banget nih ya, persahabat ya Masya Allah pokoknya bahagia dan selalu happy dibuat oleh Lesti dan Rizky Bilardo Akhirnya kita jadi flashback juga nih persahabat ya ke momen-momen spesial di saat Bunda Lesti Papa bilar PDKT Banyak juga nih persahabat tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Twingles85, mengatakan, ya Allah, ce, sampai flashback zaman bahwa, katanya tuh ya. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya. Dari akun Susan Anuskar santi 3, ha, jadi flashback seru, dulu masih malu-malu ganjah eh, meong katanya tuh ya. Masih malu-malu kucing, saat Bunda Lesti, bapak Bilar, ini... Pendekatan nih persahabatan ya Masa-masa pendekatan Masya Allah banget ya Pokoknya happy banget Alhamdulillah Mereka bisa bersatu Menjalin rumah tangga Dan Alhamdulillah juga Sudah mempunyai Seorang anak laki-laki yang hebat Abang Fatih Masya Allah luar biasa banget ya Dan kita lihat juga keunggahan selanjutnya nih Abang L Ini ketawa saat digendong oleh Enin Aduh Masya Allah banget ya Pokoknya happy banget nih hari ini Vitamin bahagia selalu disuguhkan oleh Idola kesayangan kita Apalagi Abang L yang selalu membuat kita bangga dan Abang L adalah penyemangat untuk warga Konoha. Doakan yang terbaik ya buat Abang Fatih, semoga selalu sehat, menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Amin. Kemudian bersahabat disimbang juga outfitnya Abang Fatih hari ini. Merk Gucci ini bersahabat ya untuk sepatu yang dipakai itu di bundle 5.627.431 rupiah. Untuk baju dan celana ini mereknya Burberry. Untuk kaos baju yang dipakai itu di bundle 2.793.171 rupiah, celananya di 2.499.242 rupiah. Wow, harga yang sangat luar biasa fantastis persahabat yang dikenakan oleh Abang L hari ini. Kita bangga banget ya mengidolakan Lesnar Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi Dan selalu menjadi orang baik Dan selanjutnya persahabat disimak juga Di Unggan Indosiar Indosiar pun baru saja memposting foto Abang L Dan ada sebuah Kalimat persahabat ya Pilih outfit Abang L yang paling kece Kira-kira kalian pilih yang mana nih Kalau mau sih dua-duanya Emang kece banget ya Dipakai oleh Abang L Sebelumnya ada sebuah kalimat juga nih persahabat Lucu banget anti dan uncle online pilih yuk, outfit mana yang paling kece untuk abang L, komen nih foto kanan atau foto kiri kalau bisa sih pilih dua-duanya di persahabat ya, mudah-mudahan dukungan juga semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita, kemudian juga persahabat disimak di Hang industriar dan ibu siwi Kali ini Ibu Siwi menginfokan persahabat bahwa jam 4 sore nanti akan launching single terbaru GD11 yang berjudul see you baby Ini pertama kali perdana persahabat ya launching hari ini jam 4 sore Stay tune terus kata Ibu Siwi persahabat ya akan tentunya dihadirkan kejutan lewat Single terbarunya jadi elefone Kita doakan juga mudah-mudahan Bunda Lesti ini mengeluarkan single terbarunya nih Yang akan disiarkan langsung Di Indosiar. Amin doakan saja persahabat Kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate Dan terhangat berikutnya